Halo guys, kembali lagi bersama Muji. Di sini masih di channel YouTube kesayangan Anda semua, Muji Kurniawa. Di awal tadi, guys, itu adalah video view dari drone Spot yang akan kita bahas di konten kali ini. Guys, yaitu Masjid Fatimah binti Said Gauzan yang terletak di sebelah utara kota Semenep yakni berjarak 9,8 km ke arah utara dari pusat kota Semenep guys. Atau tepatnya berada di Desa Cabaan, Kecamatan Manding, Kabupaten Semenep, Madura, Jawa Timur. Di konten kali ini guys, saya akan membahas tentang keindahan arsitektur bangunan dan corak yang mirip-mirip dengan masjid yang berada di daerah timur tengah sana guys mengapa? karena jujur masjidnya cukup megah, guys menurut saya guys dan cukup pantas untuk saya bahas sebagai konten dan ini saya berserta istri sudah hampir sampai guys Di lokasi guys Ya Itu tampak Masjidnya sudah mulai terlihat Dan kebetulan Video ini saya buat pada hari minggu sore Tanggal Berapa ini Tanggal 20 September 2020 yang lalu guys Dan ini kami sudah tiba di halaman masjid guys menjelang maghrib karena memang putra mepet ini saya berangkatnya guys dari rumah guys kita nyampe di lokasi menjelang maghrib karena memang berangkatnya dari rumah sekitar jam 5 sore gitu. dan agak lari sedikit lah gitu. dan sepertinya karena sudah terdengar suara adan apa uh, puji-pujian menjelang maghrib guys dari pengeras suara Niatan saya awalnya untuk menerbangkan drone di tempat ini pada sore hari ini, guys. Saya batalkan dulu, saya tunda dulu, dan saya lebih berfokus untuk mengambil situasi lokasi masjid, kemegahannya seperti apa. Ini guys, tampak terlihat di video. Saya putuskan untuk mengambil ini dulu di kesempatan sore atau senja hari ini, guys. Dan menurut info yang saya dapatkan guys Masjid yang cukup megah ini guys Ya Masjid Fatima binti Fauzan Eh Said Gauzan Maaf Maksud saya Masjid Fatima binti Said Gauzan Yang cukup megah ini guys Dan arsitekturnya menyerupai Arsitektur masjid di Timur Tengah ini Informasinya dibangun oleh Salah satu anak Semenep guys atau orang kebanggaan Semenep yang kini menempati posisi yang cukup penting di Jakarta sana guys yaitu sebagai uh, anggota dewan di DPR RI di Jakarta guys namanya ya saya tidak sebutkan lah karena bukan iklan ya guys ya saya rasa ya anda tahu sendiri lah siapa dia guys. Dan ini guys Ini sekelu beberapa scene Beberapa sud Tentang betapa megahnya Masjid Fatima binti Said Gauzan ini guys Yang didominasi oleh Corak bangunan menyerupai Masjid Timur Tengah Dengan latar berwarna putih Semua guys Makanya uh, ada yang menyebut Masjid ini dengan istilah Masjid putih Karena memang seluruh warna catnya itu didominasi warna putih guys dan menjelang apa memasuki waktu maghrib ini guys saya beserta istri melaksanakan sholat dulu dan ini pengambilan gambarnya saya lanjutkan setelah kita melaksanakan sholat maghrib berjamaah guys di masjid ini guys dan ini guys situasinya guys rekaman videonya agak sedikit shaky karena saya tidak menggunakan menggunakan Gimbal nggak enak guys kalau nenteng nenteng Gimbal di area masjid kayak gini kayak gimana gitu loh saya jadi nggak enak sendiri gitu apalagi ini kan waktu-waktu maghrib waktu untuk beribadah gitu kayak gimana ya kalau neng nenteng Gimbal gitu jadi saya menggunakan kamera yang sekecil mungkin action cam yang sangat kecil gitu. yang mungkin tidak terlalu menarik perhatian orang atau jemaah masjid guys Memang jujur, pengambilan gambar ini saya lakukan pada waktu setelah sholat maghrib Dan masih banyak jemaah yang ada di dalam masjid guys Ini guys, kemegahan interior masjidnya guys Cukup megah guys Dan inilah suasana eksterior masjidnya malam hari saat saya akan beranjak pulang guys ke rumah guys ini. setelah saya dan istri menunaikan sholat maghrib di masjid Fatimah binti Said Gauzan ini Get menjelang waktu isya yeah. saya dan istri memutuskan untuk kembali pulang ke rumah di kota Sumeneb guys dan ini suasana eksterior atau area di luar masjid guys tampak itu ada tempat parkir mobil yang cukup luas barusan yang berada di sebelah timur masjid Dan ini guys Suasana longsok Masjid dan parkiran mobilnya Secara keseluruhan Di malam Senin Dan yang ditunggu-tunggu guys Scene berikut adalah tampilan Dari video yang direkam dengan drone Yang saya rekam Atau saya ambil videonya pada pagi hari Hari Seninnya Saya ke lokasi lagi guys Untuk menekan drone di tempat ini Pada Senin pagi guys Dan cukup puas karena tapi tidak ada orang tidak menarik perhatian sehingga saya bisa menerbarkan drone dengan enak dengan nyaman dan bisa mengambil angel angel dan sud-sud yang saya inginkan guys tampak parkiran mobil guys yang masih belum selesai dibangun dan sepertinya akan terus dibangun itu yang berada di sebelah timur masjid guys dan ini adalah suasana di sekitaran masjid guys yang masih didominasi Lahan kosong, dan itu di sebelah utara masjid yang tampak tanah yang sedang digali, entah mau dibuat apa atau Mungkin semacam taman atau apa, ya kita tunggu saja nanti perkembangannya guys ya Dan ini adalah manuver basic yang saya lakukan Mengelilingi masjid dari atas menggunakan drone Dan saya ingatkan kepada anda guys bagi anda-anda semua yang membutuhkan jasa rental atau sewa drone aerial untuk foto atau video dengan kualitas gambar seperti ini guys ini gambar aslinya dari drone tanpa saya lakukan pereksi warna gambarnya itu seperti ini guys ini resolusinya saya render ke dalam HD agar irit kuota di youtube guys karena kalau resolusi aslinya di 2,7K besar sekali file guys so. Jadi bagi anda yang membutuhkan jasa rental drone, aerial, foto atau video Bisa menghubungi saya guys, FX Multimedia Semenep Di nomor telepon yang sudah tertera di layar ini guys Silahkan anda baca di layar, ada nomor telepon saya itu Siap melayani anda semua guys, dengan drone DJI berkualitas 3 axis gimbal stabilizer Sehingga gambarnya, apapun video yang direkam sangat stabil guys, seperti ini guys Abil sekali tidak ada goncangan-goncangan dan getaran-getaran yang tidak mengenakan, guys. Tuh. Serta kemampuan terbangnya itu satu baterai itu bisa terbang antara 18 25 menit, guys. Tergantung kondisi dan angin. Untuk harga sewanya sendiri, guys, anda bisa langsung Japri atau langsung hubungi nomor telepon saya, guys. Karena gitu. saya nggak enak lah kalau bahas di sini ya masalah harga sewa ya. Harga sewa dihitung per baterai, guys ya. Jadi. Untuk harga sewa drone, saya itu menghitungnya harga sewa per baterai, guys. Dan kalau lebih dari dua baterai, itu pasti ada harganya lebih murah lah, guys. Gitu, ya. Oke. Okay. Nah ini ini saya mencoba untuk mendekat ke area Menara Rongcorong, guys, yang berada di sisi timur masjid. Kanan kiri itu terlihat cukup jelas corongan spekernya, guys. Ini drone saya ini dekat sekali dengan posisi menara, dan apa ya, uh, membutuhkan kehati-hatian, guys, supaya nggak nabrak. Jadi sekali lagi saya ingatkan guys bagi Anda guys yang butuh jasa rental drone untuk aerial foto atau video bisa menghubungi saya guys di FX Multimedia Semenep di nomor telepon yang sudah ada di layar ini guys. Harga sewanya dihitung per baterai guys. Dengan kemampuan terbang satu baterainya itu antara 18 sampai 25 menit guys. juga melayani sewa drone untuk luar ruangan atau outdoor maupun di dalam ruangan atau indoor guys jadi kalau ada hajatan dajatan di dalam ruangan yang membutuhkan shoot-shoot video pengambilan video dari drone dari atas kami juga siap melayani guys karena kebetulan drone kami itu Insyaallah juga bisa diterbangkan di dalam ruangan guys walaupun ruangannya tidak terlalu lebar dan tentunya dengan safety yang kami senantiasa tetap utamakan guys Jadi uh, sekali lagi saya ingatkan bagi anda-anda semua guys yang memerlukan jasa sewa toretal drone Untuk aerial foto atau video dengan kualitas 3 axis gimbal stabilizer Sehingga gambar atau video yang dihasilkan itu stabil sekali dan bebas dari goncangan yang tidak mengenakan mata Star Kualitas videonya di 2,7K pada resolusi video dan 12MP pada resolusi foto guys serta kemampuan terbang itu 18 sampai dengan 25 menit per baterai. Karena ada kami guys, FX Multimedia Semenep. Rental drone aerial foto dan video untuk wilayah Semenep sekitarnya. Dengan harga sewa dihitung per baterai guys. Dengan tentunya kalau mengambil lebih dari 2 baterai ada harga khusus guys. Begitu guys. Hey guys, eh, uh, saya rasa sekian dulu konten kali ini, guys. Uh, semoga Anda dan semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa tetap semangat, tetap sehat, tetap hidup. Jangan lupa silahkan like video ini kalau Anda suka, komen, dan bagian belum silahkan subscribe, ya, guys. Dukung terus channel YouTube Muji Kurniawan. Hey, ciao.